Salaatussalam ala Rasulullah Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa wa man Yahuhu kawdi wasadid bisani Wahdi qalbi bihaqi Muhammadin shalallahu alaihi wasallam Lamarin arina alhaqaqa wa arina albaatila wa arina albaatila wa arina albaatila Allahumma alimna rishidana wa a'idana min syururi anfusina min sayyati a'amalina amma Para pemirsa, para mitra pengajian Banyu Gideon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik langsung maupun yang melalui aplikasi Indo PPT Banyu Gideon. Santrius Banyu Gideon atau Gerbang Salam atau yang melalui Imo Banyokiri On Juga yang melalui Facebook Kepulau Banyokiri Atau Bang Aziz Juga yang melalui Youtube Dua Putriku Atau yang melalui 2 meter band 14.1.0.3 Atau yang melalui RPU 8.0.3 Atau 8.14 juga 3.9.3 Atau yang melalui Radio-Radio FM, Al-Khairu FM 1, Al-Khairu FM 2, juga yang melalui Permata FM, Sjabudha FM, Banyugir FM, juga FM-FM yang lain yang sangat kami muliakan, juga yang melalui loudspeaker-loudspeaker, pengeras-pengeras suara, yang melalui sound-sound system, sound-sound aktif yang melalui big sound, kita sudah bergerak aktif atau yang melalui konferensi telepon juga yang melalui media lainnya yang sangat kami menyiarkan khususnya para ulama para masyayikh para kyai asatid para tokoh para sepuh. Agar kontinuitas kami lebih barokah serta lebih mantapnya kegiatan rutin kita pengajian Banjogiri on iran kita bersama ngaturkan ganjaran fatiha kita haturkan kehormatan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruh keluarga-keluarga serang sahabat-sahabat beliau rajir-rajir epon putra-putra poter turunan epon keluarga dalam epon para tabi'in ban tabiin para nabi para utusan para wali para imam imam mujtahidin para ulama para sufi pengarang pengarang ilmu-ilmu syara'iyah guru-guru pesantren zaman kuno guru datasakhi Bengespo, bengespo laket, mak pun bini. Dapatlah, dapatlah datang ke bangsa jemaah. Cakap-cakap, cakap-cakap kenalan-kenalan. Merat, merat, santri beratan kulit Orang yang suka berfokus dapatan kulit saja. Orang yang saya tolong masa apa tu dapatan kulit saja. Sengat orang yang kencaran kefokusan kamu beratan Orang yang saya tahu sesulul kelabatan kulit Orang yang saya seke... Aturan Kancaran Kebukusan dan orang-orang yang sangat baik-baikus dapatkan ulasan dan terjejah mat Islam lelaki maupun bini khususnya Pemirsa Pengajian Banyu Kidaun siapa lah tiga dunia Kita khususkan dekat Haji Mursidi Beragung gulung-gulung sempena sampunati kertunya Kemis, tanggal sangat Ramadan 1444 Hijriah. Jukan. Aturaki Dekas Sudawi alias Pak Siti Ajung Kulon Jember, siapa ada tiga tunya malam repuh. tanggal berdolakor Ramadan di 1444 Hijriah. Marilah terus terus bersuara tu setuju senyap betul betul betul kepada Allah SWT. Allah teringat ahli serta kenik, kini riden Allah kini syafaat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, syafaat para ulama, para uliyyah, para sholih, para sunnian, para guru, para bengsu Kemarin malam terkelembaan keinginan barokah barokah pon saya keseput malam terbetan kulit stejah seorang anak foto betan kulit keluarga keluarga betan kulit santri santri betan kulit jemaah betan kulit stejah orang yang saya tabesul kelembatan kulit stejah orang yang saya tabesul kelembatan kulit stejah orang yang saya kebayakus tidak betan kulit malumat tersenantiasa mendapatkan geridoan sang pengampunan iffan Allah Subhanahu mendapatkan kelampan sang belas kasih sayang iffan Allah mendapatkan pertolongan perlindungan bimbingan maunah inayah diva ya ria ya wigaya himaya iffan Allah malumat kengingan Barokah-barokah pon pengacian, barokah-barokah pon bulan Ramadan, barokah-barokah pon kebagusan, barokah-barokah pon pasaan, barokah-barokah pon ada jumat, mata depan ada tambah barokah omara, barokah ilmu barokah arata ana, barokah rezekia nah, barokah aban, barokah nak bodo barokah keluarga nah, barokah santri-santri na, barokah jemaah nah, barokah jamiyah nah memder peng ng ada banyak fikiran hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala titik lenjelang depan pada dunia Allah ibarat kecemparan kecemparan kompi dan kepungaan kepungaan kebahagian kebahagian akhirat kamu kay pelan kesusahan kesusahan kesempakan keserbukan keserbukan selakuan selakuan memder pak majro datang ke lebuh gempang ibarat potong ang kui otak ibarat lembaran potang bawah tang kamu kay berjumpa di chicken Alaihissalam, Semboroka. Maka mukaim pernah khusnul khairi ma. Pernah ceng umur lembat al-Talib Allah. Njang umur. Ia menjunjung tinggi akhbaran Allah. Pernah sehat, beres, selamat, aman di di musibah, di pelai, di bencana, di malapetaka. Selamat dari petena-petena, selamat dari kedauliban syudulim, dari tengkii noraishu tengkii. Itulah orang setiap di perlahan-lahan selanya lah di ageng gula ganggu. Selamat dari kekafiran, kefasikan, kefakiran, kemiskinan. Selamat dari ke dinaite, kotor ate, peteng ate, kering ate, kering ate, lopen ate, maten ate. Mal mendarah pernah kuat iman Islam bisa memperjuangkan agama Allah di dalam dalam panep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bisa naras perjuangan-perjuangan pun para ulama. Bisa tetap sebab tetap jalan, tetap perantara, keangkui kewartaan Islam dan umat Islam, jajan Islam dan umat Islam, mendangani Islam, Islam dan umat Islam. Terima kasih kerana tambahan ilmu sebanyak semanfaat sembarokah ya برنترka hajjat kala ban tercapai cita-cita dan sukses usahanya pernah برnterkambul pernyunan-pernyunan la hadhihi niyat La kuliniatin niyatin sholihah wala niatil qabul wa tamami wa nai di kulli ma'mul lagi sayyidina rasul khabibina abil batul صلى الله عليه وسلم الفاتحة الفاتحة Al-Fatihah Para pemirsa para mitra pengajian Banyu Gideon yang dimuliakan Allah Subhanahu alhamdulillah Al kita badananeng ade se paling utama e, Dalam bulan se utama ada ada jumat ada penciptaan epon nabi adam alaihissalam tercugen sedena nabi adam alaihi salatu terjadinya kiamat ada terjadinya sekena orang tadi kubur Nenangnya tina kiamat. Saya sunnah takin dan ikan dalam. Ada makin kat dito mahu salawat. Saya perempuan Nabi. Fa'aksiru fihi alaya minas-salah. Pembanyak ikan dalam. Ada juga adriyah. Salawat. Dekasinko. Fa'inna salataku ma'rudatun alaya. Salawat itu berangkapira. Apa ta'awak asingkoru. Tapi kau tahu tak? Salawat itu menjadi Semakin banyak Salawat, semakin banyak Dikenal Semakin dikenal Serang Ajunan Bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Termasuk Kustena are tina pada yang aku ngerti muka ajunan ni ya Puan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan, ada Jumat kat dintu. Ia terangaki lebih akung. Ia terpengben. Ada telas. Ada telas silaku Dan Nak dalam hari Jumat kali toh, orang aprenyunan siapun kanjeng nabi, nak ederema asalkan tak nyonya pada yang sih harom. Fih saatun la yasalul amdu fiha she'an illa atauhuillahu iya. Jadi edalam hari Jumat ni kau beres setengah jam. Siapa saya rasa harus tampil tegal Allah Taala ni edalam jam tersebut. Kita emang kijak jam seberapa? Kita mesti paring seorang ajunan Epon Allah, Subhanahu Wa Taala. Jumaat semakin kadin toh, bekal teti terpusin Epon tu satu sah, sepuluh arah. Teti sepuluh arah saya terpungkur, kentam pun, Eta pusin kelabu solat jumat ya remangkan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kemudian deki kadento ampunlah malam telas deki panika malam telas laku panika ampunlah areh telas Orang Islam maupun orang kafir itu pada di tlasan gappi pada hari raya orang mukmin berhari raya e dalam rangka nyepreh ridana Allah sehingga bisa medapat ka surga setiap tlasan ang abu tapi gak bisa medapat surga sedianya ketika dintuh maka saya ingat terlaksan cek kunaki, kak kuih maksiat nyambipa kalau ke tempat-tempat pekreasi bening keliru gini ke Terlasan kak dintuh dimaksudkan kak oleh ngoleri dana Allah sehingga bisa mendapat dari kesuaraan Nenek rendeng kafir, rendeng kafir ke intoh hari raya nyai ke intoh biasa, purung-purung siat maksiat siat saya lakonin, sebab kadi sah pecunak angkuing on ri setan, on le setan, kita minta mondeng gana, mond kita akan minta ya allah, ona ridana ajuna na petenik Meninggapkan dia kepada berni-berni-berni dan aju dan setan. Sehingga menyeret tidak akan neraka. Ada bagi seorang ulama, Al-a'idu mimasyhtar kafihal muslimi wal kafir. Telasan pada andik orang Islam berni kafir, pada-pada telasnya. Illa annal mu'minah yaqsidu bi'idihi ridul rahman. Yang kun muda yang mu'min. Pitanah muda mukmin mu'min. Gak dintuh. Tocuknah kalau bentelasan. Banyak aku ngolai ridana Allah. Simaha rahman. Fayasiru masiruhu ilal jinan. Sehingga. tetina Madapa deka. Suaraka-suaraka. Lain pula yang kafir, Muda kafir, gafir. Wal gafiru yak sidu bi'idihi ridha syaitan. Yang kafir ke itu. Muna terlaksan nih kak, kankuin golery dan setan. tan, nanti saya lakukan ini apa berang-berang saya, ramaharam kita paling buk mabuan, nih kak. Terga ke gereja, ke gereja nah, ntar kagak sahul lagi, ntar kagak tempat-tempat peribadat nah, kagak kankuin golery dan aja tan. Keridah nungku ku penciptaan. Wah, pokri dah ke pencung. Pasal ku bantah ke dena je. Faya sir masir hu ila nirun. Akhir yang ki, narkamah. Madapat dekah neraka. Aduh billah, semuanya, Aduh billah. Terutuh cek nirun, dan kafir. Kalau aku ini tempat telasan Bani nyepredi dana Allah Nyepredi dana syaitan Telasan kat ini Sunataki Kusma bagus Kusma bagus Angkui Kusma bagus Angkui Ini ka langkong lakong si cet tak biasa ngan kui sikus bekus orang oreng lek soki oreng sela si soki taan apa teka tak ngan kui se si, setenggeteng si mun ekeran mun ekeran oreng oreng fakir nika rasa tak nyaman ate puh tang di eka Indah anyar mon tangdi, jarang labun datang di, ya nyaman lelabun bini. Kain, arupa kain bagus ro, datang di lain boleh je. Mon ekeran kun masa ke atas fakir tikel, kita tak ngaku je, sekus bagus. Kata Syekh Ahmad Zaini Dahlan gento, teka terlalu sini kan? Angkui, angkui sesa biasa. Yang itu terlalu sana. Pas madhabu, aku fayang kasirah kolbul fuqorai. Ida la wis tu jadi itu. Kau benih dari makota te orang-orang fakir. Mungkin kau pangangkui senyaranya, si guspek guseng kau. Takok mik pecah, takok mik sesak, takok mi berat. orang-orang fakir, sementara terlasan sandi ya. orang-orang fakir, Terlasan sandi kan? Mempunga orang-orang fakir, Makan orang-orang fakir ibr-in, petra. Kasak, di dalam rangka, memenggal orang-orang fakir. Engkau takok. Mun pasanan ngaku isyarat anyar Takok kok mik orang-orang fakir ya ah tenar ruh pasanan arah seber ya mungkin lagaran cerita lagar lah bagus kecap pi tekaning fakir kita kasih kisokis ayo angku isy bagus jadi sunatnya lagaran sebagus namun mana fikirannya Dia kering-kering si fakir Anikah tinggal tan apa Dengan tujuan penikah InsyaAllah Buna Allah, Allah Ta'ala juga Bukal eh Paringin kencernah Kesunatan Kusma bekus angkui Cuma telasan gadit toh Bani kangkui Ngetupakian bani Tumun siapa kal datang datang di Jung ba ku seber datang ni Bani ingat nikah. Tocuk na telasan panika ka nambahin taat de Allah. Kangkuing oleh pengampunan e Allah ketingakan semenyaman aneng senengan kalaban ke kenyamanan-kenyamanan neka benito cuan tebu ae pon ulama laisal aidu liman dabisal jadid innamal aidu liman taatuhu lillahi tazid kala sande bu nek orang-orang oreng se Kangkui senyaran, nyer bener. Teka angkui nyer, nyer. Menterlasan, teka gunaaki kangkui kemaksiatan. Oh bener, terlasan. Inna malik dimanto atuhulillahi ta'ziid. Ageng percau mana terlasan? Pendekah bagi orang-orang setoat ada ke to Allah, pendekah abah tambah, tambah tu ada Allah ini ketelasan, tambah tu ada ke telasan. Allah telasan. Maka telasannya kan disyariatkan nambahin, nampaknya mana solat telas, nambahin pengajian. Kamu pengajiina, hud bagai asli pengajian. Khutbah ni ke pengajian Cuma karena ngakui bahasa Arab Dan kata ngisangkanin doa ngadari Apa ah, baca Arah asli ni katisah Ngkuna pengajian Tausiah-tausiah Ittaqulloh ta'ala Tak kuatibin ka Allah Rapa tak kuat ke Allah Kasa Inamal angit liman tajammal mal bil mal wal mal kub. Inamal liman wu firoth lahu zonub. Telas an nikah beni. Ni e kandi uring seteng megenteng. Sikus ma fokus angkui. ben ang ben katon ben kendaraan beni. Inamal liman wu firoth lahu zonub. Telas an Ikan eh, di orang-orang yang setusan Ia eh, sepura atas orang Ia ke nyaman Ia ke setepak orang yang se setelah Ia ke pendeke Muntusan eh, Ia eh, sepura Makanya tepak Mulai malam terlas Sampai hari terlas Kuna aki Kau minta sepura ke Allah Ta'ala Kuna aki Kau yang kui kajunan Ia pun Allah Laisal Eid Liman akalat tayyibat Watamatta' bis syahawati wal lezat Lakinil Eid Liman kubit Kubilat taubatuhu Wabudzilat sayyiatuhu Hasanat Telasan nikah Buni ikan di orang yang syekah Kandaman nyaman Buni Ikan diorang yang seterus menikmati syahwat dan pengetahuan, kenyamanan, kenyamanan. Benar. Lakinil id dimanku bila taubatuhu. Telasan. Ikan Ika diorang yang setopat itu te remah. Tetapi artinya, atopat tempat telasan. Atopat. Wabud dilat saya atuhu hasanat. Mun sebiasa ala kau Tenten kecubaan cuba negala beng Tepat kusen ini ada are telas cep pake ler telas an angkui ke angkui kapwa kusen peti to peti se sana ese bora atah tingka taki aneka waring se atelas Ia e na Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Talib Karamallahu wajah Ia tak mungkin Tepat ada terlas Tepat ada terlas Kenapa saya tegur -er Bani Sayyidina Ali Ternyata Tegur Bani Sayyidina Ali ni kan tentak mewah bintan. Roti Roti Roti khusyarnya mana? Artinya roti sebenda apa nyaman ini? Sebenda ben lam ben. Jadi nasi kezakun nasi emol emol sebenda cukup. Karena orang Arab ni kan roti. Biasa nabi ada ni kebenda ben lam roti ini. Nah ini ke Pak Kun roti meloloh. Jadi saya nak nengok ramadhan ini, Kun nasi meloloh. Tidak banyak benda. -bena. Tidak lauk pauknya sobong Tidak menu menu e, ikan ni, -ika, ikan ni -ika, sobung. Tareng orang ni kan mereka syarin. Kasih tina Ali. Ajunan Amirul Muminin. Pimpin orang orang mukmin, ajunan. Pimpin orang, -orang mukmin setunjuk semakin ada telas. Tapi ternyata di erna ayunan, itu pun, roti tanpa lauk pau, tanpa menu yang lain. Oh terlasan kok benih benih kun setia? Setiapnya terlasan, laku terlasan boleh. Benar dia terlasan. Sihat terlaspuah arah, makna muntak maksiat ka Allah Taala. Itu dalam sahre semalam. Berarti terlasan jadi atelas. Muntak maksiat sekali. Jadi waktu arah, ben malam, semul je seneng mun e delem sa are sa -seh malam siapun, siapun tak maksiat ka Allah taala ye ya, jire telasan ye. Di telasanne kan di orang se tak maksiat de Allah taala ye ya, delem ade jadi gitu yo dengat telas. Bani pati dengi diregi. Jeringe diregi rupah. Kapada ketemu tuntan tapi saya tak maksiat mun saya maksiat e eh, kecik lakon ni ni ke se tetap telasan hada al-yawm la na'id wa gadan la na'id wa kullu yawmin la na'sil na la na allah la na'sil na allah ta'ala fihi fa huwa la na'id ni e, setiap telasan lakok telasan penada de telasan mun ning delem ada jadi ya. Kita tak maksiat ke Allah Taala. Jadi dia terasa. Tempat terlasan nak kah nikah. Tempat terlasan ni pernikah. Tengok eh, jat terlasan. apa pola nak? Apa ni tu, sana. Ada karanlah, eh, Pas, eh, boleh seboleh tu satu usaha. Sehari ada pernikah. Pertama la karan lae. Tepusin neneng ibu dan ramadon. Pas E tambahin pola. Tepat neneng I. Atau telas nikah like semacam penutup. Saya mulai lagi. Penutup. Penutup. mana? Penutup. Penutup. Pasahan. Sokorna. Pasahan. Alhamdulillah. Apa ingin. Apuasa. Alhamdulillah. Epa ringin, Alhamdulillah, epa ringin apuka, epa ringin asaor. Allah taala. Epa bi ajunan epon Allah. Neneng malam telas, mana bi Sheikh Abdul Qadir Al Jailani, radhiyallahu taala. Ani kama tebu, nendelek kitab Al Gunyah. Dalam kitab Al-Guniyah. Al-Guniyah. Lita libit tarik. Lita libit tarik ilhaqi azza wa jal. Kesa beliau madhab. Bahwa Sayyidina Ali bin Abi Talib Karamallahu Wajjah Dan ini Empat malam Dalam setiap tahun ni keberempat malam Saya diodikan saling Imam Ali bin Abi Talib Empat malam Lakaran ini siapaki kan kui ibadah dekat junab de Nabi Allah betul-betul dipersiapkan ke ibadah serangga sidina Ali bin Abi Thalib pertama awal malam bulan decep tangke bulan decep yang kedua malam nisfu sya'ban yang ketiga malam telasan Petra telasan yang ketiga, yang keempat telasan korban. Telasan Adha. Anikalan kan betul-betul Sidin Ali kento akat kita taat ning indelum ka dinto. Ngabye ki ganggu ibadah dak ajunan depon Allah Subhanahu wa taala. Jadi deki banikak kita ajak sampai uang-uang uang waktu mulai nih siangnya ni keempat lelap siap ni. siap de rumah, kih jala istirahat saja mula, sop aja, nenengi, malam dek kahit toh kita bisa nissein ibadah kalaban maksimal, berdoa Epan Sidina Ali. Manabi tepat dengan malam telas ni. Kebang lancang ni. E, tapi usahaki kita apa ke bisa macam dekian setel boleh ni kan? Dan yang eh Facebook ke Bang Aziz atau Facebook ke Kapula Baju Kiri atau jugaan lebat dan yang e, YouTube epon. Dua putriku nih. Kalau boleh dekikku nyaman Nur Aqi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alih Masabihi Al-Hikmah Wa mawalil ni'mah Wa ma'adini Al-Ismah وعصمني بهم من كل سوء ولا تأخذني على غره ولا على غفله ولا تجعل عواقب أمري حسرة وندامة وارض عني فإن مغفرك مغفرتك للظالمين وأنا من الظالمين اللهم اغفر لي ما لا يدرك وأعطني ما لا ينفعك فإنك الواسعة رحمته المذيئة حكمته وعاطن السعة والدعه والأمنة والصحة والشكر والمعافاة والتقوى وأفرغي الصبر والصدق علي وعلى أوليائي فيك وأعطيني اليسر ولا تجعل معه العسر وأعمم بذلك أهلي Wawaladi waikhwani fika Waman waladani Minal muslimin wal muslimat Wal mu'minina Pas bi' Sheikh şey Qadir Al-Jailani doa banikah Yang e kuyucukin -kan. Semarang takbir epon terlasan. Terjukan semarang itu takbir epon hina-hina Jadi mari-mari takbir kalis siapa satu. Nah. Saya kuih Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Mada takbir, mada takbir Dua nikah <coughs> Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar La ilaha illallah, wallahu akbar Allahu akbar, walillahilham Takbir ke lu, tengah perlemari Atau-tau kelaban, dua nikah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa Ali. مصابيه الهكمة موال النعمة معا ديني العسمة وعصمني بهم من كل سوء ولا تأخذني على غرة ولا على غفلة ولا تجعل عواقب أمري حسرة وندامة وارض عني فإن مغفرتك للظالمين وأنا من الظالمين، اللهم اغفر لي ما لا يضرك، واعطيني ما لا ينفعك، فإنك الواسعة رحمته، البديعة هجمته، واعطيني السات ودأ، والأمن والصحة والشكر. والمعافاة والتقوى وأفرق الصبر والصدق علي وعلى أوليائي فيك واعطيني اليسر ولا تجأل معه العسر وعامم بذلك أهلي وولدي وإخواني فيك ومن ولدني من المسلمين والمسلمات al mu'minina wal mu'minat ngkadu aki abek kibi keluarga Benda benaanan nak foto na bentan tantretan, tandra-tandra tan na sesama umat islam membentuk bangsa-bangsa po bangsa-po na onde kagjoan telepon Allah atawassul kalaben Gusti kanjing nabi ben keluarga na kanjing nabi tawassul deka kanjing nabi ben keluarga-keluarga ipon -keluarga kanjing nabi kelaben para habaib para habaib Rasul kelaben pusaka kanjing nabi ben para habaib kan male ta sampai e capok kecubaean-kecubaean eta e, e capok kapalangan-kapalangan male ta e capok hal-hal yang tidak diinginkan Malay tak mati terdeken, Malay tak mati edalam keberanian lopak ke Allah. Ben maklai edalam akibat epon setuju urusan-urusan nanti, tak berujung kelabu, kekastaan, kekastaan karogian karogian. Madet edalam usaha, apa nika? tak e totop telaben ka kastaan ben kerugian maleng oleh grid enepon Allah juga. Malang oleh pengampunan enepon Allah subhanahu juga. Malang oleh paparing-paparing dari ajunan enepon Allah subhanahu wa taala paparing se luas Allah taala ta kentongak kungin rahmat seluas Nak kungin hikmah seindah Allah Taala, kentus apa yang kejemboran, keamanan, kesehatan, siapa yang ajunan ibu allah Taala, deka syukur abek bisa syukur ke Allah, siapa yang selamat, siapa yang taqwa, Nyon boleh deka ajunan ibu allah, makle ateh panikah, en selinin kasap dan at kejukan male N kecucuran kecucuran Hai menjukan orang-orang saya kesenengin abad Madejukan eparingin SD Kini jadi yang kuyen yang tua Tangguh sepuluh bulan setelah saat ini Ketap Ketap banyak Saya yang kuyen ki. Mulain kik ki kini Ada karen Popok Ada karen popok popo. Nakui melalui Daikah kanan Ada karen susu Susun di nembun, dengk ngangkong susun di nembi Melih Melih kotuku kusah susun nembi Susun siapa? Melihaki benda yang tuan Tak sanggung sok mengkuntak Epa rengin tepak telah sebab Seepa rengin ponle benyian Benyian bensi waktu telah sanikan Telah sanikan pun saya Hari kedua baru yang kuih Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Abbas Anak papan Mura'atan Dilladina la yaqdirun Alatiya bilhasanati Karena ni ser Orang-orang si tak mampu Ngangkui, angkui, angkui Si bagus, ni ke dari syafaqoh Dari Beles Padilatul Habib Abu Bakar Saya nak sambil ngabes senang mula bersenang-senang ke kanan-kiri Kenapa berdeseja tak mampu mengangkui ke sana Mencet lari kiraan mampu tapi yang kuih sebagus Cet sunnat yang kuih sebagusnya Si paling bagus, angkui ini kan potai Tapi menempat terlasan Dekat tak potai tak apa, sepenting bagus Benda potai tak fokus, benda piruh fokus, aku isi fokus. Padahal menempat Jumat, orang ini kah, lebih fokus sepotai. Si menempat Jumat, benda potai tak fokus, benda piruh fokus, Jumat, yang isi Jumat tahun marit. Aku isi potai Menjumat ni keangkui sepotai pakun. Tak kala tak bagus. Ketempeng ben. Macam-macam. Merah, biru. kuning, Elang. Buka labuk. Berdua boleh saya berkempur. Angkui -an sepotai polos. Montepak hari Jumat. Angkui sepotai polos. Ia tak kala tak bagus. Pakun bagus dan kenikah. Montepak. Ari cuma, lain bentelasan munsilaku, lain boleh. Lebih bekus siangyer, lebih bekus si se... bekusan lagar. Tak amponlah, ari ing celoring. Kan mending kek laki nika, paling kan kun seideal model ki perkum perikan sini kan warnenika benenika mun cek saking opo sanane nik winik nikah bata usaha ruku pantar ke masjid buh muni bini nikah acung macem-macem tang to mate ngono mun giya sanane ngek sembiasa paling pun every jaleret sekoni ni bini ni kau hampa ni kambang ken bini beresi siap duaen mon ngada ang kui ada hari pertama ada hari kedua tepat hari pertama ngakui semera hari kedua ngakui sepiru le semera sasal ang hari ketiga terusan dia Tak beter teman-teman bagian ini Anda kerap pun Kusikus berkusik Jemaah yang dimuliakan Allah SWT Ada telas Adakah Arafaaki Angkesan Orenk-oreng Ahli neraka Maka pasanan, ia merti ke aki serang ajunan ia pun lah yang kes. Jadi narakan lah. Kalau pun, saya bitong lah. oreng saya merti ke aki dalam sebulan Ramadan. Dalam sebulan Ramadan, ia tambah malam Lailatul Qadar. Kan banyak kini, kawan-kawan saya. Merti ke aki saya yang kes. Lepas, saya terlaksan ini yang kes. Selepon sebitong nama yang di awal Ramadan ke Risa Saya Orang yang telah nikah Saya kun ingat ke saya Kan nge kena tibi ke kena ingin tetangkanya Darumah Mereka kena tetangkanya si pakir miskin Si keputuan Kenikah, betrayan mun petra maka ollena pasan kasak neka gunter katung kadung aleng leng antara langit dan bumi lah terkatung kadung gini kawon tak lemang kat hunten kian buru teng lebet rain mun lebet ren buru mangkat dek kasana mangkat de' Allah Subhanahu wa taala mun ta'a petraen walen pasen ni kun kun atong keletoong ni antara langit ban bumi si ni begitu ampon lai petraen ah ni ke pas langsung adi lembong mangkat ke atas langit sikapeng ketok bun sineneng eh, langit kapeng betok ah ni ke pasanan esa eh, neneng i gemar gentong Zaikin tahun 2018 ngantos oreng ya, gini sih dia apa oreng ya, istilah mateh, belah mateh depan ya, mentero tuh dia depan, giusa mateh, ginsa su ke susu, oreng mukmin kak diin tuh andi telasan lemak, telasan lemak mukmin nih ke lemak, pertama. Kulaku, napa nyaman? Edulim setiap hari, mon tidak tulisan sekali. Edulim saat, telasan. Yang kedua, mon keluar dari dunia, tinggal mati Sapah nyambi iman, nyambi syahadat, erak sah, eh salamataki dari tipu daya nasheatan. Telasan kedikan. Kini kita telasan, mohon keluar dari tunyah orang ini kesemati ya, nyambi iman, nyambi syahadat, la ilaaha illallah. Selamat dari tipu daya nasihatan, telasan, kini kata telasan. Allah menjaga minhum amin. Menteri-menteri kita baniya. Maksud ada orang yang telas Dalam hari-harinya Tidak tu sana Tidak ada di Nyambi iman Nyambi syahadat Diparengin selamat Terlindungi Dari tipu daya nasi Setan Uh, Setan ini kerindu ke Dengan pundang orang ini kematian Kerindu Duk rumah orang yang sematian kafir. Akak selengkap, aku datang kasak benih Antara nyampe je kaki setan sentar kau orang yang si semati, banyak an orang sentar nyampe je kaki, entar nyampe je kaki mungkin 100-200 sentar aku deh pendek aku, setan kan dan yang bitang kan, kau disak mati lah mati, angkat dosa Mangkat. Aku dah ni keder, masih biasa sama tukapir. Uh, setan. Asyik kebayap Kanca setan ini. Makan dah benda Allah lah. Watahiduhu adua setan ini kebayamu. So, begini. Kau kau carai kakak ayat. Carai yang setan. Nomor terluh. Kuk lakuk moning ni. Kau kan bekal nite. Beda sirot laku, teteh. Teteh ini kalau paki kenteng, kenteng. Dari pengkir neraka ke pengkir selajan. Angkip cek mulat cek dari dajah ke lauk atau dari berat ke temur. Kenteng nih, tajem nih. Orang ini, ini. ini kepekal eh, pelebat dan kenikah. Uh, Muntah pangkeng panggeng pangkeng Iropu Kekar kelima neraka Ibu-buah ini kan neraka Muntah Iwaktu kenika orang yang panikkan lebat Ternyata selamat waktu lebat kenika Tadak tuntutan-tuntutan Dari musuh-musuh Selamat dari Pokolan-pokolan makat Zabaniyah waktu ketika telasan ngini telaasan tepan nguring nika niti ya kula kune niti niki aman nika laki benya tangan-tangan musuh uh cungka akhir ya lan nyala kasengko tak langkung malaikat nika para buki nika ane kelanyala kap tine gento kentoning ning lecek kap tine gento gento ning hasud kaptina, Nek ngunek ke abdini ke itu. Orang yang api tena ke abdini ke itu. Orang yang dholim ke abdini ke itu. tuntutan. Bada boleh datang. Buh! Entuh. Orang situ katu abdini ke abdini. Orang seorang. Banyak ni ke Idil Khosum ni ke nyaman. Mahmalikat Zabani ni ke respon. Ah, Ni tiap bincang. Macam apa keriting. Ternah nyelat ke menerahkan dia. Ya. Hari yang lain, rasakan lo, esok kalau menerangkan, esok kalau mendarat, jangan pentong mereka jawab nak jangan kacau, jangan nyelat ke bawah ni. Jukiman kita apa tanya? Itergantung encan tuntutan tuntutan musuh. Mungkin waktu ini Orang ni Selamat lembut, yang ilmu atas tetek tak bu labu tak ngep terjung ngep ke neraka telasan gini ko telasan gini ke tempat telasan bade bade telasan ketika orang panika aman selamat di neraka telasan gini samarende nite nika nika berarti selamat di neraka nika mo pamari sampe mare nite entas pon nika selamatnya mana jadi neraka telasan, gini ke tempat telasan. Benda si paling raja telasan. Ini kekuk laku tengda terpangki sarang ajunan di Puan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dalam kebadan Allah ta'ala nika ridha. Menterpangki benda Allah ta'ala yang pentunin. Kasa benda telasan. telagaan gini. Iblis ini kacering. Mau kumpul, cakar-cakar-cakar nih, prajurit-prajurit hujan iblisnya. Acara yang prajurit, berapa? Kenapa kustegi? Aku statement kayak mungkin iblis setan. Share, silanya lah keajunan, mempancer, ke, benar, bineka. Mungkin enggak. Bentar Allah selayaknya tahun yang abes dan apa pun mon setan ke iblis ni. Kengkun mon yang dari sombong iblis ni kengki ia jadi sombong kapi congkak kapi kita kira ap apa abes Iblis ngolok. Eh hey, cakap cakap kapi, kampol. Bu, buat apa? Iblis. Cik jangan tinggal dari sombong. Kata tak apa saja cik jangan bertulah. Ni anjarah bengkau. Apa parah? sidina Iblis. Bersi jangan cakap sidina Dina. Ini dia ada apa. Tukmak setia ria. Allah Ta'ala dia ngepura dia ke umat ria. Tetih cik sampai hari etorot dia. Mupah mati dia kebudak dia sepulah burung sapolo ke benko ben ben, ben kabbih lakuk neraka marah setiap hari sibukkan mereka dengan syahwatnya ben ribu mampuan bu mampuan dok musu bisa alaku maksiat setiap hari ta nah, kan men tempat telasan de orang banyak se keloppaen seminta se buruk Allah keloppaen se se atuh betaga am iblis aku polam pian jut lakaran Gerliya. Gerliya. Tak ada orang, orang ini ke si bisa maksiat ke Allah Ta'ala. Makle le'i bentunin Allah. Maka buatan kapal itu bergerak setiap dia. Tak ada orang-orang ini ke. Si bisa minum arat. Si bisa naraten syahwetuh. Si bisa ngelakuin maksiat-maksiat. Sini ke Iblis. Jadi gerilya angku kerja keras iblis kentuka angkuy abuju umat menikah dan indeleme are telasan. Pada singa kita kudu ingat bahawa telasan menikah ko tunyek ke syahwat epon benda ke larangan-larangan nettependek to adekajuna ad nepon Allah Subhanahu wa Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa InsyaAllah Allah kang kui pagi weni kita ni kata panggilah stateren terlasan betok InsyaAllah Insya Allah terpanggil oleh stateren terlasan betok teti laku. Bandu malam terus sampai ke terlasan betok ni ka. Uh, insya Allah ki freitimin, freitimin. Kundeki kareh sekalian. Ki insya Allah. menjelang buka puasa dalam sesi tanya jawab insya Allah dekian. Uh, Lestakento cukup, mana bisa sore gento. Nika bisa pahki tapang ki pangki neneng itelah san sih begal datang. Aten neneng ramadhan sih begal datang. Sebab tengkulak. Harapnya mana mempunyai kegiatan, tanya jawab ke Adin Toh, dia buat SMS, namun sebulan Ramadhan. Namun sebulan Ramadhan. Di mana Nabi, setiap sore ini, insyaAllah saya rasa aku, saya akan berjaya pada bulan Ramadhan, setiap kali datang bulan pagi, umur. mun setiap pagi ini, namun insyaAllah, namun Allah lagi. Telasan nih kah sampai kamera telasan betok, telasan betok ni kau kuna telasna, telasan telasan tibi kita ni Ada edul edul ketopak tak ada, muncang muncang kitab sobung telasan, telasan ketopak ni sobung. Kita nak apa mungkin telasan ni kini kejar yang kasar dega kini kah terasa kini adalah lagi ayek kuna kini alam kana kaya iko na ta ana sebab kini kita masuk ke pegusan ghi ya bale bereng se dekat topak de kanan pas boleh apa san nemare atolah san boleh kita ka se apa sanoro ghi mun tengkan ghi malah se apa se deng kadang ngaben benyan ben apa san mun ka to pande mun beda oreng kenapa nyamanah berdasar lopot di bawah ini berdasar lopot di bawah ini artinya berdasar tobeng pasana langsung dumalem malam du malam nika pas kodoin pas sana nanti dua tujuan kakui bulan kenapa mana? pas ramadhan sewajib. wajib pas boleh oleh kesunatan epon kesunatan epon 6 arah semarinah bulan Ramadhan pas 6 arah semarinah bulan Ramadhan orang siapa puasa sebulan Ramadhan pas tambahin 6 arah lek marene semarinah terlaz maka panika orang berarti ampon lapan pada benci apa puasa setahun benteng pada benci apa puasa setahun benteng mana tambahin 6 jadi ngau tambahin lah malak nak Seratus, apa namanya berapa hari nih kan? Teloheratus sebanyak hari. Ini. Tambahin enam hari. Hei dalam bulan Syawal, Muhaddis bisa langsung, langsung, dumalam langsung. Saya ke wah berterlalas nerekmarin nak nikah terlalas nerekmarin enam hari. Berterlalasan biasa kan sebikah. Umpan mana tak bisa elakkanin untuk nikah? tak nak pakukan seperti ini bulan Syawal kita ini kesekan 6 hari dalam bulan syawal muka-muka saos, amin ya Rabbal Alamin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alamin wal-mussola ala si Muhammad Ibn alqaimi Al-Qaimi bihukukillah Nadha Qasila karrajahullah wa masalah ala si Muhammad ala ala si Muhammad surat amd in gulat hilatuh wa rasulullahi basilatuh anda lah ilahana walikulikhar Kau farrij, di Bismillahirrahmanirrahim. Ya maulana, ya mujid, ya hadiratnya kita wasallam ini kebilhamid, taqdir Bismillahirrahmanirrahim. Allah maladz ila karban ila nafasdh, walla zurna ila kashafthah, walla gaiman ila ila ولا دينا إلى قضيته، ولا مريضا إلى شفيته، ولا شقيا إلى أسعنته، ولا مبتلا إلى آفيته، ولا جاهلا إلى علمته، ولا ناسيا إلى ذكرته، ولا ضالا إلى هديته، ولا عائلا إلى أغنيته، ولا عدوا إلى خذلته وأخدته، ولا صديقا إلا رحمته، ولا فاسدا إلى أصلحته، ولا صديقا إلا رحمته وكافيته Wala ghaiban illa radattah Wala musafiran illa kafaytah Wasalamtahu wa ammantah Wala من min hawaijid dunya Wala akhiratih Wala nafihah salah Wala قضيتها ridhan Illa kudaytaha wa yessartaha Wa وبمنك birahmatika ya رب العالمين فإنك Wa alamin السبيل sabil الكثير وتوني الفقير يا رب العالمين. sallallahu alaihi alhamdulillahi rabbil warahmatullahi wa barakatuh